Bagi yang sudah mensuport channel ini, selalu Bang mendoakan buat kalian semua. Semoga sehat, bahagia terus, dan mudah-mudahan apapun segala urusannya. Semoga selalu dimudahkan dan dilancarkan. Amin. Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. Kita nggak bisa move on dengan momen saat BBL. Bareng panda ini main ke aviarnya AA Irfan. Masya Allah, BBL sangat asik banget tuh main air ya. Luar biasa, Bang L ini bayi yang sangat menggemaskan, bayi pinter. Mudah-mudahan BBL menjadi anak yang soleh, menjadi kebanggaan selalu untuk kedua orang tua. Amin. Kita lihat juga ke momen berikutnya, ini momen yang sangat membanggakan sekali ya, bayi 8 bulan sudah bisa belajar jalan. Ini memang benar-benar bayi yang pintar. Sambil dipegangin oleh papa, Masya Allah, aura dari baby L memang luar biasa. Kita makin bangga, makin salut sama abang L, pertumbuhan dan perkembangannya Masya Allah. Pesat banget persahabatnya Ini bayi ajaib nih Dijulukinya aja persahabat ya Bangga dan bahagia punya idola Yang sangat luar biasa Seperti Leslar Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan Oleh akun sabar.ting Underscore Leslar Disitu dikatakan Masya Allah Gusti nggak kuat ini terlalu gemes apalagi lihat langkah dia yang lebar gitu mau kemana Sina aduh masya Allah banget ya nggak sabar mau jadi bodyguard bunda ya sama bawa pala ayam buat apa aduh masya Allah ini masih cute banget dan menggemaskan ini kebahagiaan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan saat les lar ini bermain ke aviary Uang Irfan ya masya Allah Mudah-mudahan sehat terus untuk keluarga Leslar Kita selalu mendoakan yang terbaik Dan kita lihat juga persahabat Ada kabar yang sangat membanggakan sekali Memang luar biasa Pesona Abang L ini persahabat ya Bikin banyak orang kelepek-kelepek Salah satunya artis dari Dubai Zena Loai sini persahabat ya Ternyata lagi ngintipin Leslar Wow terutama Abang L Memang gak main-main, bersahabat Pesona abang nyampe ke Dubai. Masya Allah, ada artis Dubai ngintipin kita, guys. Katanya tuh luar biasa banget ya. Ini mah bukan kaleng-kaleng. Pesona abang, L sudah sampai ke Dubai. Luar biasa, momen ini diunggah oleh akun Lesti Bilar Video. Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan. Gak main-main pesona abang Nyampe ke Dubai katanya tuh Masya Allah, hingga komentar pun Banyak sekali diberikan Kita simak persahabat ya Dari akun Indah BMS Indah BMS mengatakan Masya Allah Karisma Abang L emang menyenangkan Masya Allah Abang El, ini bukan kaleng-kaleng persahabat -kaleng, ya. Idola kesayangan kita memang selalu membuat banyak orang terpesona Kemudian juga persahabat ya kita lihat di unggahan Kak Rangka Syahid Memposting video momen saat dimana Berada di aviarinya Wirefun dan ini proses syuting ya Kita makin gak sabar juga Nunggu vlog Leslar Entertainment saat idola kesayangan kita berkolaborasi langsung bersama Uwa Irfan di aviarinya. Ini tentunya membuat kita semakin penasaran dan pasti nggak sabar banget ya menantikan vlog BBL dan pandanya. Ini pastinya kejutan yang sangat luar biasa yang akan kita dapatkan dari idola kita selanjutnya juga persahabat, ya banyak sekali memang tentunya warga Konoha yang belum tahu untuk cara voting Rizky Bilar persahabat ya di The Maskar Male Celebrity 22 disini Bang Imin akan menginfokan dan akan mengasih kabar untuk cara voting yang pertama persahabat ya untuk yang cari link Kalian tinggal buka aja akun Instagram Fanbase Lesslar Angelika comeback Dan disitu ada link untuk memvoting Rizky Bilar Ada di bio, prasahabat ya di sini kita lihat, prasahabat ya, link linknya sudah tentunya bermin tanda ini Di bio kak Angelika di sini sudah tertera, kita tinggal langsung klik aja, prasahabat ya Untuk cara voting, kita klik linknya dulu dan di sini sudah muncul beberapa foto artis diantaranya idola kesayangan kita Rizky Billar dan kita scroll ke bawah persahabat ya untuk mencari nama idola kesayangan kita Rizky Billar kita tinggal langsung aja klik nama Rizky Billar persahabat ya di sini kita klik nama papapnya Abang L dan kita scroll juga ke bawah dan langsung klik vote ya persahabat ya. Jadi inilah cara untuk voting Idola kesayangan kita Di ajang polling online Demas Masked Mel Male 2022 Dan kita lihat untuk hasil sementara Idola kesayangan kita masih di nomor 2 dengan perolehan voting 2020 votes dan sedangkan di nomor pertama masih diduduki oleh Rangga Azab dengan perolehan voting 2293 votes. yuk nggak beda jauh kita dukung terus mudah-mudahan Rizky Billar mendapatkan predikat sebagai The Most Charming Male Celebrities 2022 dan untuk momen berikutnya kita simak persahabat ya ada vlog nih di channel YouTube-nya Titi Kamal saat berkolaborasi langsung dengan Les Lar. Lagi-lagi di momen ini persahabatnya membahas soal sosok wanita idamannya Rizky Billar. Dan alhamdulillah kita mendapatkan jawaban yang sumb luar biasa dari Rizky Billar. Papa menyampaikan menyampaikannya bahwa Alhamdulillah sampai saat ini sosok wanita idaman adalah Lesti. Dan Lesti adalah wanita yang tepat. Mudah-mudahan rumah tangga idola kesayangan kita ini selalu langgeng, bahagia, dan semoga dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Dan kita juga masih menunggu cindukan-cindukan vitamin terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan info-info terbaru dan kabar-kabar spesial dari Lesti dan Rizky Pilar. Ini adalah informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.